Berita PHK terjang 2.500 karyawan pabrik sepatu Adidas. Kabar PHK kembali mencuat di tengah merebaknya corona. PT Siang Yao produsen produk kelas dunia Adidas, melakukan PHK terhadap 2.500 karyawannya di Tangerang, Banten. Kepastian PHK ini disampaikan Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia atau Aprishindo, Edi Wijanarko. Menurut Edi, Aprishindo sudah mendapat surat pemberitahuan terkait PHK tersebut. Surat tersebut menyatakan bahwa mereka itu karena UMR terus-menerus naik. Dan banyak kendala sosial juga di Tangerang. Banyak unjuk rasa, banyak biaya-biaya yang tidak bisa diduga. Jadi mereka memutuskan PHK untuk yang Tangerang. Kurang lebih 2.500 yang di PHK. Ujar Edi kepada detik.com Sabtu. Semuanya pabrik ditutup dan karyawan 2.500 itu di PHK, sambung Edi. Selain itu, Edi menambahkan EP Corona juga mendorong perusahaan tersebut melakukan PHK. Karena memang Corona ini sendiri menjadi suatu kendala besar, sehingga mereka memutuskan daripada dirumahkan juga biaya besar, jadi sekalian di PHK, lanjut Edi. Meski pihak kanan penutup pabrik di Tangerang, menurut Edi pihak perusahaan tetap melanjutkan pabrik sepatu di Brebes, Jawa Tengah. Rencananya, pihak perusahaan juga akan menambahkan karyawan di Brebes. Memang dari awal mereka sudah buka di Brebes, jadi sudah jalan, sudah berhasil? Jadi yang Brebes dipertahankan yang di Tangerang ditutup, terang Edi.